Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wassohbi asma'in, nama fadhu Hinggang sangat kuhlah hormati G.H. Atabek Ali dan keluarga G.H. Circis dan keluarga Wonten pernah pernah Mbah Kulos danten wonten Mbah Nafis wonten Mbah Ida sadanten kang hormati. Mbah niku telu an wau tasaruf dipanggil Adik. Kula niki tasaruf. Kula niki termasuk Bani Umar tes kula kepangih Bani Mbah Maksum teng Mbah Abdul Aziz. Tes Mbah Nuriyah niku Mbak Mas Furya, terus Mbak Abdul Aziz Mbak kandung Mbak Fatimah binti Idrus bin Umar Mbak Umar itu garwannya namanya Mbak Munah binti Abdul Aziz Terus kalau yang tempat ini paling dekat ke kalian Mbak Hindun, di sami-sami putu Mbak Umar Jadi kalian rileks, kalau badan terus cerita cerita Gus Zofur, cerita Mas Maftoh dan saya tidak akan gue karena beliau sudah punya tawaduk sekarang sudah membaik <guruh> karena saya juga heran kok beliau kelihatan pinter begitu malam ini itu. <guruh> saya pernah dihijasai Bapak, kata Bapak gini Hak, kau terkenal ngalim, Raksa terkenal wali, kata beliau kenapa Pak, Wong nak terkenal alim itu bisa baca Wahab, Muhadab, itu senghasut, Sinau, itu ya bagus karena ada kompetisi yang mengidolakan terus belajar halal haram itu juga bagus Tapi nak terkenal Maklidok itu kadang orang soan Nggak gula, nyuk dungu, rhodok-rodok masalah makanya saya pernah matur sama Alik Hinton, Mbak, Mbak Idris itu Saya kalau muji Bahamid, Pak Pasuran mesti Al-Alim dulu Karena itu kenangan saya, beliau itu orang Alim Bisa baca jambul Jawa, mek, bisa Sampai ketika ditermas juga beliau diberi gelar apa Sohibul Jamil Jawa mek. Jadi saya haruskan cerita Gus Zofur Dulu yang di Termas termasuk Mbah saya Terus Mbah Ali, Gus Habib, sama Gus Muhammad Terus dulu Mbah Munawir hubungannya dengan Kiai Mahfud Termas, di titipi Gus Muhammad Kemudian diajak ke sini Karena Mbah Munawir orang Quran Sehingga cerita Gus Muhammad ini menjadi alim dan hafal Quran Terus, jadi menantunya orang Betengan Terus punya anak Gus Harir, sekarang Gus Muham, Sehingga ini terlihat tambah Tuhan mimpat saya sendiri istri dari Mbah Idrus. Mbah saya itu orang Kudus, namanya Sofia, binti Maksum, bin Soleh, bin Asnawi Sepuh. jadi yang Mbah, Mbah Soleh ini dulu gurunya Mbah Soleh Darat, ketika ngaji di Kudus. Sehingga silsilah ini harus kita jaga supaya kita punya tradisi yang benar. Saya tidak akan bosan-bosan belajar kitabnya Mbah Ali tentang hujatul Ahli Sunnah. Memang benar-benar belajar Artinya saya nikmati Di antara yang saya yaitu Ketika orang lain a priori dengan Ibnu Taimiyah, Bali itu ya kadang uji Ibnu Taimiyah, Tapi ya kadang kritik Yang dikritik tentu pendapat Ibnu Taimiyah Yang tidak membolehkan orang Ziarah Rasulullah Wasallam. Tapi yang dipuji adalah Ibnu Taimiyah meyakini bahwa kiraatul Quran Itu tanpa ulmayit Itu dipuji-puji sama Bali Ibnu Taimiyah dikutip, Ibnu Al-Qayyim dikutip saya akan cerita sedikit tentang tradisi Hujjah Dulu lama itu kelihatannya sederhana Tapi kalau berargumentasi itu hebat Tadi Gusufur menyebut kitab Basim itu mengharamkan kentong Beliau masyur itu punya kitab namanya Al-Jasus Antahri Minakus Intinya kentong itu haram Secara dalil ini meyakinkan sekali Karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, Kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk ada sahabat yang usul pakai kentong Daka lin nasoro itu nasrani Ya pakai buk Buk itu semacam trompet besar Daka yahud Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah Daka li majus Sehingga dari hadis itu Mbah Hashim berpikir kentong itu haram Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu Mengkritik Basim Dengan ngarang kitab Hazurru'us antahrimin nagus jadi, beliau mengomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganting mono itu jadi coro pikirannya siapa kifaki. Kentong di Indonesia itu kanggo pedus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos poskambling Itu ya agak-agak ilmiah sedikit Dulu ceritanya Gus over itu saya teruskan Itu singkat cerita itu kalau yang di kejadian di Termas Itu Mbak Yati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan Karena mau ada Mbak Hashim. Cerita itu mukarror di Keevake sama di Kee Yati Termas Setelah kentong dikumpulkan semua Mbak Hashim datang Seneng ngiranya Seh Yati ini sependapat dengan beliau yaitu sama-sama enggak ada kentong tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres, kentong pun klo delikno sedantan. <laughs> <laughs> itu di depan Mbah Hashim. Jadi GR-nya Mbah Hashim bahwa Mbah Dim itu sependapat, akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan. Gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres, santan kentong, beduk sudah disembuh singkirkan. Itu di depan Mbah Hashim. Sangking lugunya santri, nah sangking ikhlasnya, agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hashim. Saya mau teruskan cerita Gusofur Dulu Ini cerita dulu Dulu Mbah Mun ngaji di Lirbo ya. Tapi kayak Makhrus ngaji sama Kekholil Harun Kekholil Harun itu Adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun Mbah Umar Harun itu Generasi kedua setelah Mbah Ghazali Beliau menantunya Mbah Ghazali Tapi ya sudah ponaan Sehingga tradisi ini penting Karena saya berkali-kali bilang di mana mana Status orang tua dan Mbah itu adalah Terserah anak cucunya Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya Saya tidak akan bosan mengingatkan ini Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, Itu ya di Kemuli bendera Israel Di makamnya Nabi Dawud Nabi Ibrahim juga dekat sinagog, Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka Ibrahimu Yahudi ya Karena ketika beliau berposisi di Israel Kemudian penguasanya adalah Yahudi Bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi Ya seperti Nabi Yakub, Nabi Yakub itu Nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan Beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin Tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel Dan disebut Abu Yahud Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ikuti mbah-mbahnya Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Mbah Durrahman Itu kaya sekali, tanahnya banyak Dulu cerita Mbah Hasyum ya kaya sekali Mbah Maksum juga kaya Mbah Abdul Aziz juga kaya Karena dulu itu inginnya kiai itu Kayak suka lah, gak ngel-ngel santri Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah gak alim Itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri Aku tak kedunyan mbak mbahku ya kedunyan Buktinya tanah yombok gitu karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanat-sanat keilmuan yang diceritakan Gus itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masa yiconalgirom atau ajedadhanalgirom. Nah. Ini yang yang bahaya, yang sering Quran ingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan bah bahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi ya wala nasroni. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang masang atribut yang menunjukkan kalau tidak nah, kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim, al-alama yang minnah Itu sudah wafat Dan kadang-kadang zuriahnya -kadang itu tidak kita Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah <guruh> Akhirnya ya nggak di, boleh dikholi, nggak boleh diziarah itu Terus seakan-akan Seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat Seh ini padahal enggak Nah sehingga tradisi ketersambungan sanat tadi Baik secara genetik atau secara asbab itu harus terjaga Saya beberapa kali, banyaklah sering diceritainin Mbah Mun Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senengnya kitab Ben Santri ini ngaji kitab itu kalau ada alumni Lirboyo, Alim disuruh baca mu'in di sini itu Mbah Munawir ikut Sangking ingin tasjeknya, ingin ngajari Santri bahwa ngapal Quran Japal ngapal, tapi Yofaham faham dan penggalenya Mbah Munawir itu sampai kelimatnya dulu Mbah Zaini itu nate neka sama Nyai Kumariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap Punya putra Gus Habib, Gus Doha yang diantara putrinya Dinegai Gus Roisin Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Limaksum, Angsal Nyai Hashimah Terus Sampai pondok kramcak ma'ruf bil ilmi terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu Komplen, ya fulu kok terus ya, ya uf'ul gitu kan kok je -je gitu. Jadi dulu kata Mbah itu ada persaingan ilmu sorob Sorobnya Mbak Maksum Ali Kuwaron sama Mbak Ali Maksum Jogja Jadi wali Antok yang satu Maksum Ali Kuwaron yang satu Wali Maksum Itu dulu saingan, saingan karang sorob Nah ini yang menang siapa ya terserah durianya Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye saya bayangkan andekan Mbah punya tidak punya anak sealim Mbah Mun. Mungkin kalau nya Mbah juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu Kama takar Roma kadang dilafatkan kama tasharrufa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah karena ada Mbah Mun. Orang mencari Batahlan karena ada Mbah bapak Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, bawa peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting kenapa para nabi mesti doang zuriyah tan kenapa selalu berpikir tentang zuriyah wajahalaha kalimatam baqiyatan fi karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya seperti tadi cerita mas mafthuh ini tak puji betul saya hari ini tidak ingin goslok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman saya pernah diceritain ke Sufur juga sering baca buku tentang Mbak Maksum. Dulu Mbak Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU NO dan harus mempertahankan NU, NO, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hasyim tuh ngaji Syekh Mahfudha, nah Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Derwis, sering ngaji sama Syekh Hotem Minangkab. Zaman itu Syekh sudah modern, sudah ikut gerakan abduh, gerakan almanar. Sehingga bawaannya Mbah... Ahmad Dahlan ini agak agak agresif Yang Mbak Hashim karena hanya mulazim di semafud Hanya sesekali ngaji saya khotib Beliau lebih seperti itu Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji bahasa Darat di Semarang Mbak Hashim sama Mbak Ahmad Dahlan yang dulu namanya terwisi Jadi ini masih min katin wakidah mimam bain Sehingga kita tidak kaget ketika Mbak Limak mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal-jamaah Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbak Ali dan sering saya pelajari. andekan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kuno, Imam Syafi'i kuno. Berarti kuno itu maksudnya Abu Hanifah bukan madzhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa ndak kuno itu maksudnya Abu Hanifah bukan madzhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kuno itu maksudnya Imam Syafi'i bukan madzhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan Qobla Subuh juga riwayatnya jelas. Tidak ada yang sudah perilaku kita sudah jelas Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Air Fahruddin begitu hormat sama Mbah Ali, Apalagi itu riahnya Mbah Azhar Basir Nah beliau dulu dong di Termas Dulu itu nggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu Tapi sekarang pakai identitas yang kunut UNO yang nggak unut Muhammadiyah Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah Imam Syafi'i itu Nuh, oh, berarti Imam itu ya anak buahnya Kibtahul Ahyar, kira-kira gitu, karena kan anak buahnya Pak Said Agil, kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu bukan pengagum perbedaan, sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini tutup poin, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu nih. Imam Syafi'i itu sering tawasul, sering wasilah sama siapa itu Abu Hanifah. Ini sudah tak letakan saya baca yang yang sensitif sensitif lah. So, yang yang ini ya. Ziar al Babu terus sebentar ini yang bab tawasul. halaman 90 mungkin santri-santri kerap ya, bisa ngecek lagi di kitab Hujatuh Ahli Sunnah ketika cerita Tawasul diantara yang diceritakan Bali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statemen tapi perilaku, perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk Tawasul Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100. Jadi Tawasul mulai halaman 9 berapa ini? Sampai halaman ini yang. Qala sami'tu Syafi'i ila za'iron. hajatun Halaman 100 wajitu wa al imam imam abi hanifah wa terus wa -imamu Ahmad jadi di yang diceritakan mbah maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istighsan Abu Hanifah berpendapat adanya istighsan dan kita tahu lah Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah karena takut orangnya itu izin jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Rabi'ah adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, malu enggak ada yang di maling Malu sama malingnya karena serumah itu enggak ada barang yang layak dicolong gitu. itu. Itu Abu Rabi'ah saat sembunyi. Itu yang bisa niru itu. Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawasul. Nah, saya berharap tawasul ini bukan sekedar perilaku sosial tapi tapi memang ada sanatnya Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu Istaqo Umar bil Abbas. Kata siapa tawasul harus dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu Istaka Umar bil Abbas. Sayyidina Said, Umar itu tawasul istisqo dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Said Abbas ini tidak Nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawasul sama Abu Hanifah, sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawasul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu maka saran saya kepada alumni kerapyak, santri-santri kerapyak karena saya hanya berani ngomong sama santri kerapyak sama mas saya hanya berani kalah sepuh itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujah dan dengan tadwin, dengan pembukuan saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin eskal, eskal itu janggal kenapa sih orang islam tukaran sama orang islam itu? sehingga diantara doa nabi yang enggak dikabulkan Allah enggak boleh dikabulkan sama Allah nggak boleh, bukan berarti kamu saja Redaksinya Fama memang nggak boleh Redaksinya bukan Falam Yastajib Lahu, tapi Fama Di Almarroh asalisa ini Nabi dilarang Yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri Itu kata Allah Ya ndak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kafirkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana Kira-kira kalau saya tukaran wek gusofuru, bahamun luwek ikhlas, dibang ditukari wong liyong Nakno nah kakak di adik, adek, uang tua lewat ikhlas di bank di Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada mbah hashim dikritik mbah fakir mas kuman kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru paut. Gitu kan? Atau dikritik orang-orang yang bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai, kiai kok tukaran. Justru bagus kiai, kiai tukaran. Di kiai dikritik guru paut. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya, barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu, Mbah Mun sering cerita ini masih cerita silsilah ya. Jadi, Bali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Bali Maksum, tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdur Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa e, Torikosadiliyah di Solo raya. Yang sekarang, Alhamdulillah, diteruskan ke Swafi dulu diantara pesennya Mbah Mun ke saya hak wafikan kandani kon ziarah neng Mbah Timjati mereka Sadilia dulu itu yang bawa e, keluarganya Mbah Timjati jadi semuanya ini masih surya tambah duhamin pak nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran bawa kira Asapah kenapa saya bilang termasuk karena kalau bilang paling yang pertama ini nanti butuh data dan itu agak kerepotan. Tapi yang jelas miman Istahara lah. Mimman yang membawa Sab'ah ke sini itu adalah Mbak Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani euh, pakai kitab Satibi. Pakai kitab Nazmus Shatibi. Terus Nazmus Shatibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. jangan nulis dulu Mbak Dula Salam, Bapak saya itu murid Mbak Dula. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Sa'id di Sampang. Bapak saya sebelum mengaji di Badullah sudah hapa Al-Quran lewat Buyut saya sendiri namanya Ki Zubaiti Yang Ki akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Sueb Jadi Buyut saya kandung ini namanya Sofiah bangsal keluarga Lasem yang adiknya Sofiah ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Zubaiti Ki punya Mbak Yu namanya Musayana, Punya di Garwa Ki Mansur punya anak Gus Koyum Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftur itu semuanya di Lasem karena saya dari keluarga Gen Yalasem, dari keluarga sanad Guru Yalasem Tapi Lasem Bahdowi itu dulu ngajinya di Mahumar Harun di Sarang Mahumar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan Sayyid Zaini Ahmad Zaini Tahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan Terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum Mbak Maksum bukan Bali, geografinya Mbah Maksum Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodakoh bin Ahmad Zaini Tahlan Nah, Habib Hater ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, sahibul i'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbah-mbahnya Mbah namanya Ahmad bin Sueb nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafazat. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas Dulu gak ada muhafadah untuk kenaikan kelas ya Supaya orang alim itu harus hafal Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadah Jadi semua ini sanat harus kita ingat Supaya kita bisa menjaga tradisi Termasuk tradisi kiai seneng jagungan terus Ngomong rapente gitu. Itu juga sanat Setahu saya bahamun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini ada isu lah entah isu entah hoax entah apa ada kaji itu agak bling itu pokoknya bling lah gitu. Seneng siapa itu rondo lah apa. Ya. Pokoknya bling gitu. Ketika Mbah Mun dilapurin tamu kalau kaji itu bling sama rondo itu. Mbah Mun tanyanya lu. "Lho Ayu no jum?" "Wayu banget, mbak bang. "Wayu, wayu." Itu bapak juga bakal nih Dulu saya segalin kiye kok bakal wong ayu, bakal bodine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah halim, tambah ngerti itu kata bapak gini ya bakal sayu hak, iya, no malah kodaf. ternyata seni sekali Mbah untuk bapak bilang waji kok no maka larinya ke qazaf maka menghindari bahasa menuduh ngomong yang gak penting lho no. jadi kyai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan Orang bermalam-malam, jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita, untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia, itu kaku hati sama Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat, itu gigi Jawa cukup ketemukan kancahannya, masak terong guyon, kecil-kecil gejl zaman mondok, sewangi, lulus ongkong maksiat, baru wis tutup perlawanannya sederhana enggak pakai tajud, enggak pakai wiridan karena ke -ke Jawa juga rapati potongan ahli ibadah gitu. Jagongan gitu. saya saya roh saya saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid sama si kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah itu mesti nangis. Karena dua orang alim bertemu yang akhirnya ya bisanan itu, Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbak Nafisa terus jadi Mbak Saleh Hindun itu, jadi dulu itu ya guyon terus ketika aku itu. itu yang sering godoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Bah Hamid pas suruhan nak wali tenan aku tekos di tata nomangan, jadi ukurannya ya, ternyata sampai sana di keimangan tenan masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku Kiai Hayrung di mobil, dongak aku di mobil, sudah kalah satu seri itu masih. Masih, masih gak terima Lalu itu Mbak Hamid akhirnya berdoa Ayo monggo, mugi mugi ke Biseri gak ada mobil <laughs> Setelah didoain masih tanya Merke apa merke <laughs> <laughs> itu, Mbak Hamid jawab Ya paling Holden Paling Holden Itu paling holden. Tuh, nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden Suatu saat Mbak Biseri didudang Mbak Hamid gak dikasih pisar loh. Karena Utangnya sudah banyak, Mbak Hamid, Mbah Bisri ini utang, utang tadi, utang doa tadi. Itu ya, gak dikasih besar ya? Yo, sekarang mau ke Sang Roro Babak Lambi kayak ke no aku. Tidal sama muhibinya, Mbah Hamid. Itu harganya melebihi jatah bisaroh. <tuh> Ketemu Mbah Hamid, eh Kang, susu eh Kang, merkol. <tuh> Jadi dulu itu rilek, makanya ini yang diceritakan ke di Zulfur. Sebetulnya kalau Kiai Kiai itu bersahnat itu ya rilek, hidupnya itu rilek. Karena rilek ini perlawanan terhadap kemungkaran, saya dulu musyawarah sering sama Gus Gezofur Usul Feqih Itu jelas, diantara yang ditulis Lubil Usul itu Ya kita tahu tadi misalnya Sanat Usul Feqih, Mbah Ber itu sangat al-usuli, Ki'isub Berdahlah, abahnya Mbah Mun Punya murid diantaranya Ki'ai Sahal, Ki'ai Sahal punya karangan tori kotul Khusul, Fisarhi Lubil Usul Itu Tariqatul khusul itu beliau ngendikan dalam uqatdimah bahwa bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama basyipir Terus beliau Mengutip sarah itu dari kitab Nailul Makmul, beliau ngendikan binus khotin khotiyah gheri matbu'ah Dan itu ditemukan di Kiai Mansur Di Lasem karena Kiai Mansur iparnya basahal Mansur bin Khalil Kholil Kholilil, di diantara katibnya Syekh Mahfud Jadi semuanya ini sambung Bahper Sangking ahli usul fikihnya kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang Sarah. Ya sudah terus Mbah Zuber fakih terus Syekh Mahfud. Di sini saya Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir kemudian mondok ditermas diantaranya, di terus Din Ekah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu di antara diusul feqih diterangkan Ketika di antara lima hukum itu ada yang bernama mubah Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan Dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, ya tidak disiksa Itu ada ulama yang protes Protes gak bisa seperti itu Ifmamin mubahin ilawetahaqqa kubihi tarku kharomimma Fail zamuminas sukun tarkul kotli wa minas sukun tarkul qodaf Ndak bisa, mubah itu ndak ada. Kalau Kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu ada dugem, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Enggak usah tahajud, enggak usah witir telulas kaya ya ora timbang gremeng jagungan jagongan, setan ini kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup Kiainya masih apa? Jagungan Jadi Jagungan saja ada ilmunya, bahwa itu perlawanan terhadap tarkul maasi, Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wah ibu joblonjo turu Wah yang rumah ibu itu eh, turu, itu halal wajib, jadi mubah itu resikonya ya, bisa tarkul wajib, bisa tarkul sehingga kalau sanat ini terjaga secara baik, secara kultur Saya sering juga bersagungan sama Gus kusufur itu mesti tak niat gitu Jagungan mengalami kusibadah dan menikmati ibadah adalah dakbul awliya wa dakbul ulama' Kata Imam Wehzali pada akhirnya wakut buhadad din al istilad bil mubahat Kata Imam Wehzali pada akhirnya kut buhadad din madaruhad pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al istidzat bimbah kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti ini itu bisa kos mudhuri setan bisa menghancurkan punggungnya setan karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain serap potongan tapi nak kangkang -kang, komplek kompleks h gitu jagongan kancane ngenang melarati bawa ngenang ras sekolah ramugas kenangan singramugah istiqomah <guluh> gitu kan Diarani itu lulus zaman, semungkah dianggap kesusu Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang ngapal 3 tahun mesti digajulkan saya ini Saga kesusu Kesusu itu, itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang nggak khatam hatam itu kayak partai mayoritas Ini yang partai tulis zaman katanya Ahlu sobri katanya Akhirnya dipondok gara-gara itu mau guyon tapi nggak ada stikmasinya yang nggak naik di pondok sarang itu saya punya temen itu banyak yang sak kelas dengan saya sak kelas sama Gus Kamil, akhirnya sak kelas dengan Gus Sofur padahal saya ini kakak kelas saya temannya Gus Kamil temannya Gus Sofur, ini anak ini gak pernah naik, itu gak dinyak, gak dicibir di pondok karena guyonan tadi guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? istiqomah nanti yang goblok juga tenang, karena kayaknya cerita kadang santri goblok ya barukan disini pondok ada santri ratau sinau jadi kayak gede Selalu kiai-nya itu cerita seperti itu, akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya <laughs> Iya jadi Kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah Dan setahu saya Kiai kiyai alim itu ya senangannya guyon, karena tadi guyon itu luar biasa Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji guys, guyon guys. Nice. Uang ngomong mas mikir utang, mikir poti bocus macam-macam kok ngaji bujuk nangis pisan, nangis pembindo, gitu. <tuk> Sudah bingdo guyon gugyane paling gak lali ya. dan beliau punya dalil kul bivatillah birohmati fa bidhalika faliyahroh jadi jangan sampai orang ini faroh bil maksiat jangan sampai orang itu dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali bahali maksumi ya, senangnya gugyon gede-gede Gecul, kan bek santri ini sama lumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon tapi al istilzat bil mubah. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya. Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering gantikan yang ringan-ringan. Ya Umar, maaf wala mano umpiye Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir, ya ya tetap riang sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir ya saya ulang lagi ada cerita di sebuah tafsir kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyami nikaya Musa maanawuha taala alam tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi orang dipanggil Bali Maksum pasti grogi santri dipanggil bahan pasti grogi kenangan saya setiap dipanggil bahan ya mesti tanya yang ringan-ringan wes sarapan ha Arung sarapan di sarapan. Pas sarapan ya, sarapan. ya, ya kan? Tanduk mangan sengih enak. Uang santi dura atau mangan enak. Ya, pernah ngomong yang penting. Gantikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan. Saat ke Ibu apa Karena pertanyaannya ringan. Nabi Musa ya geringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali. Ibu Pangeran, sehingga ya alamusiro wa akhfah. diterang Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunanya gak ada Gusti tongkat nih. Oh tongkat Gusti ini, ini penting macam-macam lah Gusti Masih terang no, terakhir dan yang lain-lain Gusti -lain, Sehingga akhirnya rileks karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeranu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan, ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi Tafsir ini tidak yang seperti di mana Qibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang mana Gibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam itu yubahi di umat itu yubahinya sampai menghentikan ulama umat itu ke ambia ibn Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah kaf itu ya mirip-mirip lah mirip-mirip kayak ulamanya apa nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa Nabi? Seibat-seibatnya ulama itu kan tidak akan apa ya darujatan lubuah atau yartakiilah darujatin nubuah Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah kayak yok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang ditanya Imam Musa, mas muka nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi asyafi as syafii Itu disebut panjang sih. Nabi Musa nguyu Kamu lama kok ngomong yang gak penting Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu Dianggap itu satu kesalahan Masa tanyanya nama kok ditanya Jawabnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi Asyafi as syafii Kepanjangan itu Ketika Nabi Musa agak agak mencibir Agak-agak gimana itu terus Jadi Muzali Muzali kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu yang tanya jenengan? Tuh Allah, Ya Allah, wa akhfa, dan Allah hanya tanya, wa hai, hai, hai, titik, bukan kepanjangan aliyah wa Itu kepanjangan Allah titik yang kepanjangan kamu itu apa? hai, di tangan kamu Harusnya jawabnya hanya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ukhroh terus pinter tenan gitu terus Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang ya ya pinter tenan gitu padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Uzali gitu. kalau yang lain mungkin ya keok akhir kira-kira gitu tapi ini cerita cerita dalam khazanah keilmuan bener yang dikatakan Huzofur saya termasuk orang yang pernah mondok lirboyo pasanan jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil tahun berikutnya Gus jenengan disuruh pokoknya eh, anakku bawa sahulan lah, aku tau tahu modal lerboyo. biar aku tau ngaji wakarim. terus yang disuruh mbak turi Gus Kamil itu saya. jadi saya pernah satu bulan itu di Lirboyo karena saya ini santri beling ya kontraknya pokoknya penting ziarah wakarim. biasanya nggak pernah ngaji, Pokoknya yang berfarngisa. ziarah ya sudah. ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam itu dari tujuh belas hari, ingat saya ngaji dua kali. tapi kalau ziarah ke wakarim sudah lupa jumlahnya, karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu Dan saking senengnya bangun sama pak Karim saya masih ingat Ngamplopi salam template itu saya masih, masih ingat Untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi Termasuk untuk Gus Maksum Itu malam-malam saya dijak ngamplopin Zaman itu sama masih ingat, selawai ewo. Zaman itu kos satu bulan itu 13 ribu Jadi kira-kira kalau 25.000 ribu itu untuk kos dua bulan Jadi saya krusnya itu pakai kos sama masih ingat mondok sarang itu kos satu bulan 13.000 ribu Berarti kira-kira 500 ribu itu di Amlopin sendiri sama bangun. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam terbalik. Nah yang ribet kebalikannya kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putranya bangun. Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya itu kata Gus lah keluar mau kamu nih gua abal ya buatan berarti gua aku jadi karena ini penting ini kalau sampai dianggap tukar guling ribet sih jadi ditakwil sendirilah mau kamu nih gua abal ya buatan Gus ya berarti halal tapi sama bapaknya ditanya ditanya nya bukan papa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu tuh ya saling memberi hadiah saling itu sudah fakatimu benih adena coba gue sotaku sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar Bawarsun Pasangarang, apa kamus al Munawir Pak Big juga punya karangan kamus al Muasir, saya tuh punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana, bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Bajubar ke Mekah ya sudah alim alama, Gus ke Al Azhar sudah alim semua teman-teman kita ke Mekat itu sudah alim semua. Padahal produk pondoknya ya tadi mau digoslok Kiai ini, terus mangkel keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi itu bukan berarti goslok ibunya gus Mafoto Biasanya keamanan tuh musuhnya musuhnya apa? Banyak. Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya jangan hanya ngaji fakih. kalau hanya ngaji fakih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyusw orang yang sangat tidak ahli hadis. karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asyubani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyusw ditinggalkan dalam ilmu hadis. sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli roji, termasuk ulama yang kuat logikanya. juga harus baca kitab-kitab seperti ini. ternyata Dibalik Imam Syafi'i Mukhalif pada beliau di bab-bab perilakunya sangat hormat Sampai beliau itu kalau tawasul ke kuburannya Abu Hanifah Dan beliau menghentikan an nasu sufil iyalun ala Abu Hanifah Semua orang yang ahli fakih itu masih anak buahnya Abu Hanifah Saya berkali-kali cerita mazhab Syafi'i itu ala tadhiranya dua yaitu al-ma' wa tura' Abu Hanifah nambai wanar alasannya Bu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah litathhirih untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tathhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar di situ campur tletong campur apa-apa itu kalau sudah Bu Abu Hanifah selesai sudah suci. Karena sudah ngelewatin pembakar. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan tapi bisa punya semua itu. Tapi apapun itu itu Menjadi solusi Sehingga saya punya kitab Namanya Iktilafu Malik apa Iktilafu Malik Wabri Hanifah atau Iktilafu Shafi Wabri Hanifah Itu kelihatan sekali, kalau Wabri Hanifah itu Posisinya kalah Karena yang ngarang orang-orang syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab Kualian, misalnya di kitab Mizan Kubro Ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Saroni Berkali-kali beliau mengutip uh, Mizan Kubro itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukha Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa Tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh Itu beliau datang ke mat Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi Tup an izina. Orangnya terus bilang atu bumina zina Ada lagi pemuda datang dibilangin tup an uku Terus bilang tup tu an uku sampai yang terakhir ada tup ansima ya alatilah atau ansama ya alatilah terus tup tup tuan sama ketika orang itu ditanya kenapa engkau begitu tahu dosanya apa saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah kalau hanya sekedar melihat babak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu nah dulu ecijilo ya mungkin ya tikus ecijili gitu nah dulu ya tikus wero itu atau apalah pokoknya dia beliau tuh tahu tapi anehnya, Bu Hanifah, apa? setelah itu dia nangis, minta muka safahnya ditutup. Ya Allah, saya ini muka safah kok malah menjadi tahu saut mu'min mukmin. Padahal aturan syariat jenengan, man sattara romusliman, bahwa roh. gak baik melihat jeleknya orang mukmin, minta ditutup. Makanya, saya ini bangga dan muka safah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Bu Hanifah. Muka safah jadi, Abu Hanifah repot-repot. Muka safah minta makomnya ditutup, tidak menjadi dan alhamdulillah kita sudah ndak muka sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwah yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ndak muka safah, ndak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patoan ilmu ulang lagi kita harus pakai patuan. Makanya saya tahu betul ketika Kia Hamid Pasuruan beliau dulu ngaji jamul Jamai ngaji jum'an Bali maksum di sana sama Gus Habib sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk bahasa saya kandung dulu gay Sidik bahasa saya yang itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kia Nur Salim ngaji di Buyut Beiti. Dulu itu kawin juga sederhana. Agak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kia Nur Salim itu ngaji di Mbah Beiti. Mbah Beiti itu Adik kandungnya buyutnya saya dari ibu Nah Mbah Beidi itu teman akrabnya Mbah saya namanya Kie Nur Sam Mbah Nur Sam Singkat cerita terus Nur Kio Jorabin Aratara itu Setelah Bapak saya ke Badullah Mau ditawarin jadi mantu Kata Bapak saya pun dipek Mantu Mbah Beidi Akhirnya dapat ibu saya itu Karena ibu saya itu Cucu Mbah Beidi cucu lambung Jadi Mbahnya ibu saya itu Mbah Yunya Mbah Beidi namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu yang Mbak Idris ini bin Umar ya Umar bin Umar yang banyak Mbah Hamid itu ya Hamid bin Abdul bin Umar kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Kholik kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammad bin kalau nggak salah dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa haji jadi ini terjaga sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagungan, kemudian santrinya itu yang agak-agak khawatir. kiai kok sungguh-sungguh jagungan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada. seperti, Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi, sehingga di kitab Ikhya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wat takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu tidak. Tapi mereka bisa mengasiki Allah, bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik Gejul-gejulkan sama Pak Mafto ya asik Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu Termasuk tadi yang cerita Pak Mafto Kitab Hunyah Semoga beliau cerita juga pernah belajar Saya pernah belajar Kitab Hunyah Hatam Itu diantara yang diceritakan Shabdul Qadir al -Jilani, Tadi kata beliau Al-Jilani jim Al-Jilani ini agak beda dengan kita, Mbak Zuber itu punya kitab namanya Al-Qolait Al-Luluyah beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas yun fasna bihi masyidah sehingga kita kalau punya kiaun harus mau coqolal ustuhri sehingga kita mau coqolal Tirmidhi juga nasibnya sama Qolat Rawahud Tirmidhiyu sehingga Rawahud Turmudhiyu yang satu Rawahud Tarmidhiyu ya karena kita keluarganya Tarmidhi apa enggak gitu Makanya kata Mbah sama singa kata cerita Zufur tadi, adabnya Zufur itu cerita tentang keluarga ibunya Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa Itu kata Mbah Mun, roh Bukhari, tau ya? saya jenis Imam tahu ya Jenis sebab saya menyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiroh bin Berdasbah lah iyo perdas bae bo ojo perdis ya. bae yo lah, jorok ini bo parmin bo parlan <guluh> jadi perdis bae bo perdas bae ojorok ini yo parmin bo bae. Igora bae senori sonori, jadi kabeu di bojoara, jeningi bae umar harun, di se iyo wong saara, ngung bo harun bo kiro yo rarroa, ngung di se iyo wong kuno Jadi kalau versi bae fadel termasuk yang pertama bikin nasab bae maksum itu tulisannya bae fadel yang dikutip habib haidar tadi. Ya saya seperti Gusofur juga mencari-cari ya, apa uh, hubungan ulama-ulama di Jawa itu Mbah Mun kalau bicara Mbahku ora sing jenenge serut kalau ditulisannya Mbah tuh syarof Jadi masih jadi Mbah tuh fanatik orang-orang alim tuh ditulis Arab kalau Mbah tuh Jawa Dulu tuh ada wali Waliseto di daerah saya dulu orang ya janggal ternyata ada Sato itu kesamaan di Arabnya itu sehingga kiai-kiai itu ada fanatik tirmidi turmudi tarmidi jilani jilani karena Ajamiyun fasnabi masih jadi kalau nama-nama ajam semongkol lah baca sekenanya sepenting e, cuma mungkin takiknya bener pak mafto tadi memang di mukjamul buldan itu al jilani baca ya sudah kita baca al jilani sebab itu kayak pondok Pulau boy itu saya bagus orang itu maknani betul sama gurunya kalau sarang enggak kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan yaitu bahasa ini e, pernah dekat sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Sabib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu nggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa, padahal bapak saya itu Terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin apal Quran kayak apal fatihah Beliau tuh sampai sepulahnya sekali Karena beliau inginnya apal Quran kayak apal fatihah Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah, babasain Itu ya ngaji kitab Sehingga kata Mbah Mun Jadi Mbah Munawir Demantu mantu Bali maksum Itu ya jadi penggali jadi penggali dituruti pengeran Lahirlah seorang Bali maksum yang membawa Tadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas Nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini Ngaji di Tebuireng Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab Beliau ngarang kitab tentang sabah Faidul Barokat namanya Ya nulisnya ya, fasah ya ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak Saya juga punya tulisan tangannya Mbah Sim Asari, ketika nyurati buyut saya Yang di Damaran itu pakai bahasa Arab Jadi dulu itu Mbak Ali Maksum juga sama Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammad ya, ya basara. Nah, ini harus kita dengar dari abnak, dari bahwa Mbak Maksum kemarin yang diceritakan Gus di Hall Mbak Maksum, kue kutu belo, kutu tetap eno, tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Mahfud menguatkan sanat itu dari Pak Atapik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli Sunnah, karena sama-sama tidak sabu sohab, sama-sama ikromus sohab, dan sama-sama bermadhab. Nah, soal akhirnya ada beberapa yang Usrapati seneng jile ini yang agak ribet. Tapi kamu enggak usah ngeritik Muhammad ya agak seneng Jika hanya juga sama, kita enggak setengah juga sahnya itu. Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak agak-agak sama. Ya jadi ternyata di sini terus ini yang terakhir supaya enggak lama-lama Bali juga punya sisi keras. Keras sekali. Jadi dalam hal-hal yang khas ini di halaman 87 itu keras sekali beliau ngendikan Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering mengucap ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik ibnu Taimiyah ketika menafsirkan satu satu ilah ilah salah masajid, kemudian ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah. Qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkritik dan cara mengkritik adalah ulah ulaikal yuridu an bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi khiyatin itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara nabi dan umatnya saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana anda mengkafirkan orang Islam berdasar kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wan orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bayinahuwabena umati. Berdasar dewe Kanjeng Nabi Makanya saya itu nggak pernah keras di bab ini. Misalnya menurut oh, saya ada santri sarang yang nakal, itu saya tidak berani komentar karena saya tahu bangun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri yang secara peraturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu bah mengetikan begini, ya dong ya oke diboyong itu aturan pondok. Nah aturan yang pengairan, gara-gara itu obat itu diwong ape, itu ya diwong soal. Ya oke, tetap sering renek tetap santri kutu akhirat. Soal pondok ya beno aturan, beno jenuh oke teman kalem ya diboyong, tapi kita tetap wong ape. Jadi, karena kita tidak mungkin mentafrik Benahu wa bena, bena di. Kita tidak mungkin mentafrik bena nabi wa bena ummati. Karena nabi adalah apa? Asadun nasi syafaqatan Sampai saking sayangnya nabi itu ngindikan syafaati li ahli al min ummati. Lu koyo opo baiknya nabi? Orang melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung suwargane. Iku atugali sampean wis ceng koyo utang gak apa bangkrut gak apa-apa sing nyawur bapak. Gue sampean ngono top tenan. Anake yang ngawur maksud tenan maksude, tapi stop. Nah, Le karena Nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya, makanya kata bali maksum, itu mereka mereka adalah orang yang ingin memisahkan Nabi dengan umatnya. Nah, masa kita ngafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi? Itu kan sama saya benci santri Anwar berdasar dawe bahamun Padahal orang tahu semua begitu sayangnya bahamun terhadap santrinya Sama juga kamu benci santrinya bali maksum berdasar dawe bali Padahal beliau sangat mencintai santrinya Nah kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang Kita punya sanat, punya guru, punya keluarga yang sama Jadi mbah-mbah saya itu orang tuban Dekat sama posisi Ibrahim Asmoro Kondi, tadi yang diceritakan jadi di kampung saya, kampungnya Bapak saya itu ada makomnya Siti Sari, itu Mbak kandungnya Sunan Bunang. Dan Bapak dulu sering ngajarin siaroh saya ke Mbak Asyari, Mbak Asyari itu bin Jumadil Kubro. Berarti Mbak Asyari itu saudaranya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, gurunya Sunan Bunang. Jadi Sunan Bunang ketuban tuh karena disuruh ngaji sama Mbak Asyari, Mudin Asyari itu yang di menjagum. Jadi ini semua sanatnya itu jelas, aturannya jelas. Kan Sunan Bunang bin Ampel bin Ibrahim Asmoro Kondi bin Jumadil. Gubroh, yang Mbak Asari ini adiknya Ibrahim Asmurokonti, makomnya di Bejagung di Tuban. Dulu Sunan Bunang sebelum ngaji kemana-mana, ngaji di Bejagung itu di Mbak Asari itu Terus kemudian Sunan Bunang hidup di Lasem, di Pasujudan di Lasem Makanya Lasem banyak orang alim karena ya dulu Sunan Bunang itu diantara aktivitasnya itu di Pasujudan di Lasem itu Wafatnya kila di Bunang kemudian mau dibawa orang Madura ke Madura terus diambil Mbak Asari. Pernah Mbahnya karena Muammar Mbah Asari Terus dimakumkan di mana Jadi Cara berpikir Mbah Ali ini Menginspirasi saya Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi Berdasar dawai Nabi Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi Nabi itu inginnya yang di luar tuh masuk Bukan yang sudah di dalam dikeluar Dikeluarkan Itu kata beliau Orang-orang yang tidak mentas rak ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan Dan begitu kias berikutnya Orang-orang yang sidik-sidik munini kafir, ini sudah enggak benar, inilah yurja khairuhu Itu orang-orang yang memisahkan Dan lucunya berdasar dewe Nabi Makanya semua kalau sampean ngaji Mizan kubro ini kitab yang sering dikutip bali maksum Ketika Nabi ngintikan Laisa minnaman ghasyana Laisa minna manlatumal hudud wa syakol juyub wa da'a bidakwal jahiliah E laisa minna mintil kal khuslah Semua ulama mentafsir Laisa minna fitil kal khuslah Bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab Masa menipu berdasar dibolehkan Islam kan tidak mungkin Semua perilaku yang salah disebut Nabi Laisa minna eh fitil kal khuslah bukan Laisa minna fayakunu kunuh kafir Tidak ada satu ulama yang mengatakan Laisa minna Berarti orang ini kalau menipu sudah kafir Ketika dosa, ya, saat dunia kafir-kafir, siapa enggak pernah menipu? Sekedar sekedar pernah, siapa enggak sering menipu bahkan? Hobi, kadang ya rezekinya dari nipu Nah itu kalau betul maknanya leh samina terus kafir semua orang di dunia kafir Karena siapa sih yang selain nabi yang enggak Selain nabi kan enggak mungkin, apa? Maksud Belum lagi menurut Yahweh Sulfaki ada nipu yang wajib Ya kan misalnya kita orang baik ketemu orang dolim yang memburu perempuan mau diperkosa terus bersembunyi yang kita tahu Kita wajib nipu apa wajib jujur? Ketika orang dolim tanya perempuan tadi kemana? Wajib nipu apa wajib jujur? Wajib nipu karena kalau kita jujur berarti memberi peluang orang dolim menemukan buruannya Jadi betapa alimnya dan ketika kitab Mizan Sa'roni dipakai Bali, dipakai Bahamun, saya pernah ngaji Bahamun Terus kita tahu makna Laisa minna evi tilkal khuslah Sehingga kita tidak mengatakan Laisa minna dengan terjemahan letterlek Tidak termasuk umatku Kita tidak akan menambahi fakta kafir Faya akan selamanya Karena maknanya Laisa minna evi tilkal Kenapa kita selalu begitu? Karena nggak mungkin kita memisahkan umatnya Nabi dengan kanjeng Nabi Berdasar dawe kanjeng karena Nabi adalah berstatus filmu minina ro'ufur rahim Ya terus mohon maaf sekali. Ini Yang saya bisa saya mohon kajian kitab ahli sunnah saat tadi di Jama'ah terus Afif, terus supaya kitab ini ditakriri supaya apa ya lebih apa ya. Dan yang nanti harus santrinya jangan bebankan saya. Mesti santri yang pernah mulas sama-sama. Biasanya kalau orang NU pesantren itu orang ngusut gijenengan mau. Senangnya lempar-limparan Itu kata bapak saya Tawaduk keliru aja Tawaduk aku aslinya wong tak tanggung jawab Ben ketok islami Tawaduk aja Jadi <laughs> tawaduk itu orang yang sebetulnya agak punya tanggung Ben islami pura-pura Tapi saya mohon Nah ini kitab ini bagus sekali Di antara yang saya senang adalah Beliau cerita kalau Imam syafi'i sering tawasul sama Abi Hanifah Padahal kalau kita ngaji di kitab-kitab fikih -kitab, Abu Hanifah itu kayak tersangka lah dibab ilmu apa hadis sampai biasa kan di kitab juta libin wale salih abu hanifah hadison sahihon jadi habis cerita madhab malik madhab safi itu wale salih abu hanifah madhab apa hadison wah kasihan ini tapi kalau kamu ngaji mizan qubro abu hanifah ini dapat posisi karena mesti mizan qubro ngendikan faroja al amru ila faroja al amru ilam arta baita mizan kemudian dua madhab ini sama-sama benar tinggal kamu milih yang mu saidit apa yang mu Misi dosis tinggi apa dosis ringan monggo dan itu, saya ulang lagi, kitab-kitab yang sering dibaca Bali, Maksum, kemudian Mbak Mun, guru-guru kita. Dengan demikian, maka benar disulfur tadi, kultur kita, tradisi kita tetap, kenapa terjaga? Oke, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.